Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai exposure. Apa itu exposure? Apa itu segitiga exposure? Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zaki di channel Zaki Zulfikar foto and video. Di channel ini kita akan selalu ngebahas mengenai produksi foto dan video. Jadi buat teman-teman yang satu profesi atau mungkin teman-teman yang pengen belajar bareng di sini bisa langsung aja subscribe ke channel ini dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya biar teman-teman nggak -teman ketinggalan updatean dari channel ini. Episode kali ini kita bakal ngebahas mengenai basic foto dan video mengenai apa mengenai exposure apa itu exposure exposure adalah banyaknya cahaya yang jatuh ke media media di sini kalau kamera zaman dulu medianya itu film atau roll film kalau kamera-kamera zaman sekarang medianya itu sensor kamera nah exposure itu juga ada tiga jenis exposure yang paling Bener itu exposure normal Kayak gini, jadi cahaya yang Dibutuh, yang jatuh ke sensor itu pas Nah kalau juga, ada juga Posisi exposure yang disebut under exposure Atau exposurenya itu e, Di bawah normal, jadi lebih gelap biasanya Yang ketiganya itu over exposure Over exposure itu biasanya cahaya Atau Ya cahaya yang masuk ke sensor itu lebih atau lebih banyak jadi lebih terang biasanya itu disebut overexposure Nah ada beberapa hal yang mempengaruhi exposure yang biasa disebut segitiga exposure segitiga exposure yang pertama adalah aperture atau diafragma dengan satuan F apa itu aperture? aperture adalah besarnya Cahaya yang masuk melalui lensa dengan satuan F. Nah, jadi misalnya teman-teman bisa dilihat di sini, ini lensa analog ya. Jadi teman-teman bisa dilihat, nah di dalam ini ada yang namanya bukaan diafragma. Atau disebut aperture, bisa kita lihat. Tuh, kelihatan ya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa lihat eh, jika F di lensa itu kecil, maka... Bukaan lensa itu akan semakin besar Jadi f1,8 itu malah bukaannya itu semakin besar Bisa teman-teman di sini bisa lihat ya Nah, tapi kalau misalnya f-nya besar Hitungan f-nya besar malah bukaan di lensa itu malah kecil Jadi berbanding terbalik ya Jangan sampai kelupaan Nah, ini yang disebut diafragma banyaknya cahaya yang jatuh ke sensor, diafragma juga bisa menghasilkan efek-efek seperti blur atau bokeh. Jadi F di saat F kita menggunakan F kecil biasanya depth of field atau titik atau fokusnya itu bakal tipis atau ruang fokusnya itu bakal tipis di foto atau video kita. Jadi bisa teman-teman lihat misalnya kita pakai F 1,8 bakal kayak gini. Dan juga dengan F misalnya kita pakai F22 bakal kelihatan. Antara background, foreground, dan objek itu atau subjek itu bakal terasa berbeda. Segitiga exposure yang kedua adalah shutter speed. Apa itu shutter speed? Shutter speed itu adalah berapa lamanya cahaya bisa masuk ke sensor atau bisa masuk ke kamera kita. Atau bahasa Indonesia-nya mungkin kecepatan rana. Teman-teman bisa dilihat di sini. Ini saya pakai shutter speed 1 per 4. Satuannya detik ya. Bisa teman-teman lihat. 1 per 4 dibandingkan dengan misalnya 1 per 100. Nah, dari hasil tadi teman-teman bisa lihat. Jadi, uh, lamanya cahaya yang masuk ke kamera ini uh, diatur dengan shutter speed. Jadi kalau misalnya shutter speednya semakin lambat, misalnya 1 per 20, atau cahayanya itu semakin lama masuk ke kamera kita. Tapi kalau misalnya shutter speed kita lebih cepat, misalnya 1 per 1000, 1 per 500, cahaya yang masuknya itu akan semakin cepat. Jadi, cahaya yang masuk itu bakal sedikit. Nah, efek yang dihasilkan shutter speed itu adalah motion blur. Saya kasih contoh di sini, dengan shutter speed kecil, atau shutter speed lambat berbeda dengan misalnya shutter speed cepat kayak gini. Bisa teman-teman kelihatan ya efeknya. Jadi efek shaking pada objeknya atau subjeknya itu e, berpengaruh juga dengan kecepatan shutter speed kita. Dan kecepatan si juga berpengaruh. Makanya kita harus menyesuaikan objek atau subjek apa yang kita foto. Jadi shutter speed juga berpengaruh ke itu. Jadi efeknya bisa motion blur. Exposure yang ketiga adalah ISO. ISO itu adalah kepakaan atau sensitivitas kamera, eh, sensor kamera kita. Jadi sensitivitas terhadap cahaya ya, selalu kita ngebahas nih, ini tentang exposure itu, tentang masuknya cahaya, banyaknya cahaya yang masuk ke sensor kita. Nah ISO adalah kepakaannya, atau sensitivitas dari kamera kita sendiri. Nah di ISO rendah, misalnya ISO 100. Itu sensitivitas kamera kita terhadap cahaya itu akan semakin kepekannya itu semakin kecil Tapi kalau misalnya ISO sekarang kamera-kamera udah bisa sampai 12.800 atau bisa Mungkin ada beberapa yang lebih dari itu Itu sensitivitas terhadap cahayanya itu akan semakin peka Atau semakin sensitif kamera kita Jadi cahaya yang diterimanya itu akan semakin banyak Tapi Efek yang terjadi misalnya kita menggunakan ISO yang terlalu tinggi. Mungkin teman-teman tahu ada yang namanya noise, jadi bintik-bintik halus di foto kita. Ada juga berpengaruh juga ISO, kayak misalnya detail gambar itu biasanya semakin tinggi ISO. Detail gambar yang kita hasilkan itu akan semakin berkurang. Jadi di sini teman-teman harus hati-hati untuk setting ISO-nya juga. Jadi nggak bisa sembarangan. Kita pakai karena pengen terang banget, kita ngepus ISO tinggi. Sebenarnya nggak masalah, yang namanya noise yang ada di kamera itu, atau noise yang dihasilkan kamera pada gambar kita itu sebenarnya nggak masalah. Asal sesuai dengan konsep kita sebelumnya. Nah, cukup sekian video kali ini mengenai exposure, jika teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada kesalahan tentang penjelasan saya, teman-teman bisa langsung aja ke kolom komentar atau bisa juga ke Instagram saya atau ke My Page saya di Facebook. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalain tombol loncengnya, dan juga jangan dan juga jangan lupa share ke teman-teman biar kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih teman-teman